Asali wajahmu merantah, kisahmu tak lupa Tinggalkanmu dan tak dapat merangkai semua dekat So, kalian Terus saling menyatukan oh. Mungkin juga Hanya daftar punya terasa Satu warna yang dari kesedukan Hilangkan rasa gelang Bagi senang Saya tak pernah bicara Tak pernah tutup saya Selamat sekali lagi ya, eh. sekali lagi kita sama-sama semua. Kalau yang atas juga apa boleh, ada atas. Hey. Semua siap Whoa, oh, oh, oh. yang megi Insya semua pasti Take it on go. bareng-bareng. Okay. Oke, okay. kita semua sama-sama ya. So Teringat di saat kita Tertawa bersama Cari takkan terima kasih kita Ada cerita tentang aku dan dia dan kita bersama Tawa. Ketika terakhir, dong, Ki. Bersama musim terus berganti Tetap bermain awan Merangkai mimpi dengan aku Selalu bermimpi dengan hariku Tak pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan Tangan halusnya terbuka Coba temani dekati aku Selalu terangin gelap malamku Semoga Dan asalkan semua bintang memanggil Tinggalkan semua hanya oh. Luhman Rasakan semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas tinggalkan semua hanya kita dan bintang yang terindah tanpa. Come okay, on, let that beat go. Always okay, mercy how fun. ta ta My soul, feel it in my soul, never separated you and me, broken made whole, broken made whole. Overcome, and you, my dear, you are my prize. When I look into. true we've always been proven true still the one that tries to steal our hope